Tunggu sini, Kasih tepuk tangan yang meriah oh, dong. Iya, inilah pendekat dekat kita dari Suka Mulia. dan penjabar Bali 151 ini sudah mulai tumbuh sejak zaman kerajaan Mataram di bawah naungan dan kejayaan serta pemakaman Sultan Agung hanya prokitunya. Oh. Oh rekot eh dah gue 151 inilah atrasi dari Parkeliu 151 pada 151 berbesarkan di Yogyakarta yang didirikan pada tahun 1956 oleh uh, guru besar yaitu Haji FNJPS selanjutnya Parkeliu 151 berkembang di wilayah Padang Lampung Padang Kahif. 1993 Kemudian 151 Berkembang di wilayah Banyuwangi Sampai saat ini Alhamdulillah dibawah berkutus oleh Bapak, Bapak. Mohonohonohi Adi <tuh> Seperti ini dilakukan oleh uh, yang sudah profesional, artinya tidak dianjurkan kepada yang baru memulai. Itu tidak anjurkan karena ini sangat membahayakan sekali. Terima